Hello semua, Assalamualaikum, Salam sejahtera kepada penonton-penonton Mister Mat Channel. Uh, ini vlog info on wheels daripada uh, unit bergerak jabatan penerangan papar. Sebelum itu, uh, tolong subscribe dan like Mister Mat Channel dan tekan notifikasi button. Dan uh, vlog kali ini, Mister Mat uh, seperti yang uh, kamu semua tahu, kami punya unit bergerak. <coughs> Sedang di dalam pembaikan. Jadi kita pakai ini unit khas dah. Kita punya JB Surah Rahman. Ah, sekarang ni kita uh, pergi ke Kampung Kuala. Uh, di mana kami mengadakan uh, info on wheels uh, yang diadakan secara uh, apa, perjumpaan dengan warga penduduk. Uh, ini adalah uh, KPI kita lah. Dan sebelum kami ke acara, kami agih-agihkan ni poster. Di uh, salah bahan penerbitan kepada warga penduduk di ini uh, di kedai setkolah ini uh, kakak ni jual perang-perang keperluan runcit lah ini ini uh, di kampung Kuala apa ni uh, jadi kami edarkan poster Norma baru kami edarkan pasal budget 2021 dan poster mengenai uh, inilah tekanan uh, jiwa uh, daripada uh, jabatan. Jadi, nah sekarang kami menuju ke masjid Kampung Kuala. Uh, di sana ada satu uh, dewan dia uh, kami uh, apa mengadakan sesi soal jawab dan bersama dengan pihak kesehatan ya. di kesempatan ini kita juga ucapkan kepada unit promosi Jabatan Kesehatan Daerah Papar kerana membantu kita punya acara yaitu Jabatan penerangan di Masjid Kampung Kuala ok sama-sama kita ikuti jadi pertamanya Alhamdulillah syukur kerana tentang semangat Sebenarnya kita dapat bersama-sama pada pagi yang cukup cerah ini Dalam kubin santai Santai-santai ini Yang nombor cukup-cukup lah Jadi uh, Pertamanya Saya terima kasih uh, Bagi yang cik bisok mati Fauzi uh, Imar IKK di atas nainal, pengusaha masjid, masjid dan intik terbandar imam, nah imam masjid kata wakil surau ambo bola yang saya memati buan, buan, aku salah lah. Ini Puan Niziana Ruswik Penuh petawai kesihatan persekitaran Unit promosi kesihatan Pertempat kesihatan dari Bapak uh, Bersama dengan tim beliau Dan uh, Puan sebagai akun Terlaku uh, Pihak Petawai penerang daerah Yang sudah pula Berpindah ke Seri Aman Jadi beliau Ini manggulah ...sementara menunggu ketidik baru kita bilang. kita... ada soalan-soalan yang berupa... basic pada vaksin... ...bolehlah bertanya terus kepada Tuan... kepada penyebab kesihatan daerah Bapak. Selalu memang lawan kita di masjid... ...kadang-kadang kami pun akan ditanya dari sudut hukumnya lain tapi sudah dikupas oleh yang di ab dan lah satu Malaysia anggap sudah menerangkannya kemudian ada lain persoalannya di sini vaksin itu berapa jenis habis lain-lain jenisnya lain-lain ceritanya yang kita ya mereka tuh biasalah di tv di mana semua didengar pasal vaksin nih kan tapi ya. tapi ya. mungkin ramai yang anda tahu macam mana mau mendaftar kan pertama sekali untuk anomila dapat suntikan ni. Sekali-kali mau bagitahu lah mungkin untuk isu yang di sini lebih agakal dijawab oleh pihak perubatan. Di saya terus terang kami memang bahagian kesihatan tapi bukan base perubatan. Okey. Uh, untuk yang mengenai ini secara detailnya adalah lebih baik dok dok Dokter dokter yang lincah bahagian vaksiner. Cuma yang boleh dibagi lah, ya. Kami pun telah diberitahu untuk yang dos pertama. Pasal pertama ini kami sendirilah telah menerima vaksin jenis Pfizer. Uh, so untuk yang dos pertama, kami telah ambil pada hari uh, pada dua minggu yang lalu lah. vaksin pun. Dia punya fungsi adalah sama. Maksudnya dia akan disuntik di ke dalam badan untuk dia spesifik cegah penyakit yang tertentu lah, terutama penyakit jantung. Misalnya kalau vaksin covid cuma untuk covid lah. So untuk macam-macam penyakit di bawah 18 tahun kita tidak menanamkan untuk anak-anak kita, sebab dorang ada sistem imunnya sendiri yang lebih kuat. Maksudnya kita mau untuk cawagamasi bila kita tengok dia makin umur lanjut makin kita punya sifat ketahanan badan kurang kita akan terus ada ini tapi sofa untuk yang selangkah selangkah pertama alhamdulillah tidak apa di sana yang langsung-langsung sakit-sakit badan ya ada yang demam ada yang sakit kepala itu normal ini badan kita berinteraksi dengan sesuatu ini apapun kalau kita berinteraksi yang kita bawa ini kalau kita sedang berjalan dengan dapat daripada kegembangan itu ada, berbeza begitu Jadi untuk yang uh, mungkin mindset penonton uh, vaksin uh, ini mungkin bahaya Tapi mula-mula kami pun begitu Kami pun rasa macam was-was berterima Even kami sendiri yang lainnya kami sendiri was-was Sebab -was, sudah terima macam-macam kan Orang cerita Tapi bila kita fikir balik Tentara kita terima vaksin ataupun kita tidak terima vaksin Uh, Sang jangka panjang bila kita tidak memiliki vaksin itu lagi lagi sampai Sebab bila COVID, bagi kita seperti COVID dia kalah, macam mana dia masak bila dia punya Tapi bila kita banding, antara orang yang tidak ada vaksin dan vaksin, bila dia kena COVID akan lagi terus kepada mereka, kepada banglo, badan dan anggota dalam negara. Misalnya, Kapasiti banyaknya kah ataupun ada perbedaan lainnya untuk dos kedua sama yang pertama? Saya rasa yang sama. Tidak ada perbedaan, akan sama. Dia akan bagi dos kedua. Dos kedua pun dia akan bagi dos juga sama. lah. Dengan, dengan vaksin yang sama. Vaksin yang sama. Kalau sebutkan pertama previsor, sebutkan kedua itu pun sama juga. Dia akan bagi previsor. Tidak sama. Pernah. Belum. Belum. Tapi belum nah, pernah, pernah, lah. pernah lah. Nah, tapi sudah pun mendapat vaksin. Dan uh, untuk penggulungan, istri saya sendiri pun sudah kena vaksin. Uh, Poin alhamdulillah sekarang ini efeknya cuma, setakat mangkal-mangkal ya, lagi. lagi. Nah, lagi. Itu nah. juga, mangkal itu biasa ya. lah tongkat-mangkal kan? Kalau kita sendiri pun, penjarum di hospital klinik pun memang bangkal juga kan? Kalau kan? Jadi, Anda juga jadi apa-apalah, Anda juga jadi zombinya, Anda juga apalah kan? So, ya. Jadi uh, kita daftar dulu di Majlis Datra nanti kawasan saya akan Anda Tahu ke mana? Di mana? Ini sekor. Mak, anak kita takkan menghidangkan kan ada penyakit eh uh, pinggang, eh uh, sakit paru-paru kan, darah tinggi. Jadi kalau kita tidak menerima itu vaksin boleh tak? Alhamdulillah. Ini <tuh> cuma penduduk ni. Kita pun akan memberi penerangan kepada mereka, ya kan? Kalau sekiranya orang tidak mendaftar untuk apa apa? Apakah langkah-langkah tindak, tindakan kerjaan kepada kepada mereka yang gagal di Apakah Timur? Adakah penampilan bercanda sekarang ini kan di bandara? Ada penyesalan dok? Jitu Apakah istimewaannya yang ada dan apa? apa Macam sekarang kalau sudah berjarum dia bebas -mana ke mana-mana apa gitu. Boleh-boleh beri penawaran vaksin. Ah. Dia menjalani kemenjadian yang sudah. Kemudian satunya adakah yang tidak mengambil ikrar <laughs> ada faulnya banyak. Ada dulu. Oke, enggak. Terus yom. Oke. Kita Kita belum ada lagi uh, arahan atau keliling yang me yang mengatakan pengambilan vaksin ini dibuat di bawah akta ataupun dikuatkuasakan wajib kepada sebenarnya vaksin ini masih pada pilihan individu uh, kelebihannya kalau kita mengambil vaksin of course kita tahu vaksin ini dia mau melindungi badan kita daripada spesifik penyakit yang saya sebut tadi kan macam contoh kita ambil vaksin covid memang kita akan uh, ada sudah macam orang bilang um, sistem ketahanan terhadap vaksin mixing covidlah eh penyakit covid-19 bila kalau orang tidak mengambil dia kalau saya cakap, dia, dia depend pada individu kadang kita fikir uh, kita fikir dua sejalah apa kesan jangka panjang kalau kita tidak mengambil vaksin okey kalau kita rasa kita yakin tidak akan dijangkiti penyakit covid-19 melalui pergerakan kita yang kita kawal sendiri alhamdulillah sekurang-kurangnya kita ada perlindungan sebelum jadi daripada diri sendirilah maksudnya tapi sejauh mana kita boleh mengawal kita punya pergerakan Okey, Mungkin pergerakan kita kita boleh kawal Tapi bila orang lain Kadang kita tidak dapat berkesan itu dengan cara kita cari sendiri Tapi orang yang bawa kita, kepada kita Terutama bagi orang yang uh, berumur Macam contoh ibu bapa. Kadang-kadang anak balik ke rumah Dari mana-mana tapi diorang yang bawa virus, yang bawa virus, kita yang pula dapat sebab kadang-kadang kita punya ketahanan, sistem ketahanan kita dah sama dengan diorang. Kadang-kadang diorang dapat tapi diorang tidak simptom. Tapi kita dapat, kita ada simptom dan akhirnya kita masuk hospital. Itu kita kena fikirlah jangka masa panjang. Sabtu seperti itu tadi, kita kena fikir jangka kesan jangka panjang antara kita ambil vaksin kan kita ambil vaksin. Okay. Contohnya, bukanlah kita cakap kalau orang yang mengambil vaksin ini dia akan memang ada uh, perlindungan sepenuhnya itu itu itu kita dalam proses masih orang bilang uh, try and error kan sebab benda ni tapi untuk yang sebelum sebelum dia punya vaksin kita sudah ada bukti yang kalau orang ni ambil vaksin ini dan dia tidak akan di, dapat risiko penyakit ini uh, sebab tu kita apply vaksin tu daripada anak kita kecil jadi kita kena fikir begitulah pro and kontranya sebenarnya benda tu sebenarnya daripada diri sendirilah. Kalau kita rasa kita yakin, kita tidak akan dijanjiti virus COVID-19, mungkin daripada, daripada diri sendiri kita dapat dari luar kita boleh kawal. Tapi adakah kita boleh kawal pergerakan orang lain terhadap kita? Kita tinggal bermasyarakat, kita tinggal di rumah, kadang anak-anak kita dari mana ke mana bawa virus ke rumah, mereka ada simptom. Sebab bila penyakit COVID-19 ini dia ada dua, satu yang ada simptomatik, satu yang simptomatik. Padahal yang tidak simptom, kita tidak ada simptom itu kita tidak tahu yang dia ada Covid-19 sehinggalah diambil suap tes positif. Jadi adakah kita boleh yakin uh, orang yang datang pada kita tu yang bercampur dengan kita tu tiada tu beres. Uh, jadi agak susah kita mau kawal begitu. Kalau daripada kita, mungkin kita boleh hati kita punya pergerakan tidak bercampur di tempat sisa. Tidak pergi uh, ke, ke tempat yang orang bilang ramai orang lah yang kita tidak tahu status kesehatan Tapi adakah yang, yang datang ke rumah kita tuh yang bercampur dengan kita nih Yang orang bilang nanti gak lama lagi kita nih raya, Memang kalau ada, ada kumpul-kumpul adakah kita yakin saudara-marah kita itu tidak virus Tutup nanti tiba-tiba ada kluster nah, Dari sana kita kena pikirlah, Kita kena pikir terutama yang warga-warga yang bersimpul Yang warga-warga yang sudah disiapkan Yang kita sendiri memang ada sejarah sehat -sehat yang kita mainkan Cukup bukan kita bagitahu yang memang vaksin ini ada kesempatan yang punya orang sepenuhnya Tidak seperti semua bergantung pada kita punya multi-modus Cuma kita kena bandingkan dua keadaan itulah Kesan jangka panjang, kita tidak mengambil vaksin Adakah kita boleh mengawal diri kita atau boleh kita mengelak daripada dijangkuti Ataupun kita ambil vaksin, at least kita Walaupun tidak dijangkiti dan kita tidak menjangkiti orang lain Jadi tapi untuk setakat ini yang tidak mengambil, tidak pula ada yang di, yang di orang bilang apa di uh, diambil tindakan. Even yang frontline pun kita dibagi pilihan sama ada kita terima atau kita refuse. Ada juga kita, uh, dalam uh, kalangan kami ya refuse. Mungkin dia ada sebab sendiri kenapa dia refuse, tapi dokter tidak paksa juga. Cuma dokter kasih risal dialah supaya tunjuk dia kalau dia mau ambil. Tapi kalau dia tetap dengan pemberian dia tidak ambil reaksi, kan dia tidak boleh paksa. Sebab pendapat kita ada. Uh, orang bilang apa nih uh, concern later. Laki nah, akan diberi imunisasi untuk ini ataupun sudah. menunggu akta Setakat di buat lagi. Ini pekerjaan. belum. Setakat ini untuk yang kami diberitahu untuk yang di bawah 18 tahun kita tidak bagi ya. Uh, uh, sebab mungkin kajian itu sudah kita tahu yang untuk yang anak-anak itu di orang ada sistem imunisasi, imunisasi orang sudah membangun sedang membangun so maksudnya dorang ada jebelak sendiri itu imunisasi ah baby-baby yang wujud cuma dorang memang akan ambil vixin-vixin yang sebelum ini dorang ambil lah macam lemokokel yang biasa kita buat sekarang so nanti mungkin selepas apapun kita mungkin selepas apapun kita akan bawa kalau misalnya kajian ini orang bilang berjaya lah ceritanya kan dan akan diperluaskan lagi pak punya coverage jadi untuk jeritakan kita ada telepon oke kita beli daftar media telepon kalau ada keduduk kampung nih yang tiada jadi apa kali cara-cara mengjawab -cara anda pendaftar? Di sini memang setakat ini dia belum diopen, kan? Dia belum dibuka kepada awam. So sekarang dia adalah gorong, dia dia target pada golongan yang uh, orang target dua belas. Tapi dalam masa yang sama, orang bagi kita cara untuk ini ya, pendaftaran lah kalau bilang kan, daftar. Oke. Sekiranya tidak ada Mai Sejahtera, kita memang ada kaedah lain juga, tapi memang melalui laman web juga lah. Oh, kalau okay. boleh daftar daftar sekarang lah. Nah, maksudnya sekarang, even sekarang nih Mai Sejahtera pun, kalau yang MKN kan dia wajib sudah banget. Mesti ada banyak sejahtera, kalau kita pergi tiba ini sebaikan mana, mesti daftar banyak sejahtera Mesti sekian banyak sejahtera, kecuali di tempat yang tidak ada langsung, baru usaha Jadi maksudnya nampak arahan itu sudah mewajibkan setiap usaha-usaha yang ada banyak sejahtera Jadi kalau anda boleh, terus ke, ke, ke burang Tapi masuk ke link yang terakhir Itu burang terus tuh. Terlalu masuk mana mana lurung-lurung Masuk terus ke burang oke okay. Ini ada covid vaksin, ya? Okay. Okay. Nih, covid vaksin, kan saya ada keluar vaksin. Poh, nah, nama kamu lah. Kamu tekan di situ, di situ dia akan ada dokumen dikronik, yang perlu untuk kamu tanda. Mana-mana sekarang nih, kalau tidak, banyak orang belum pakai seluar. Ada yang daftar jangan pakai emas. Nah, mendingan lagi pakai seluar, mendingan lagi nggak kupas. Tapi minta pakai emas karena kamu tahu. Kemana pun main sejahtera tu di scan dan lain kan tidak dapat tulis, tulis nama. Kemana pun berapa banyak kedai yang kita sediakan, setiap kedai yang menyediakan counter scan suhu dan sejahtera tu pastikan kita scan dan diberitahu umpan sudah naik daripada 1000 ke 10000. Jadi masa yang 1000 pun orang berkaki datang rayu-rayu sejabat apalagi kalau yang 10000 kan. Jadi kami punya nasihat, Pak. Senja sastra nah. filosofi. Kalau mau supremis jangan lupa tiga perkara yang disebut tadi nanti. Nah, kalaupun memang nak beli di Scanway Sejahtera, etnis tulis sama. Sebab style lagi sekarang ini kalau orang mau cek, orang nampak kita enggak, orang terjauh orang nampak kita enggak Scanway Sejahtera, akan follow kita minta dorong kita tunjukkan bahwa kita ada Scanway Sejahtera kita. Gimana begitu Pak, Orang nampak kita dari jauh, kita nampak kita tidak orang bertanya kita, datang ke kita tanya apakah ada sekalian masih kita tidak cakap ada, sebab buktinya ada di sini. Nah. Kita berdasarkan, berdua, kita dapatkan uh, kebun, santai di Jadi, Alhamdulillah, kita, kita, kita di bawah, di bawah, dan semoga dapat salah daripada bawah yang melanda di Indonesia ini, khususnya di Okey, Alhamdulillah selesai program kami di Masjid Kampung Kuala, Papar. Uh, dan terima kasih kerana menonton. Sila subscribe, like dan tekan notifikasi button. Kita jumpa di atas video yang akan datang. Peace out.